Halo sahabat HOMES Studio, dalam playlist ini saya akan mencatat bagaimana cara saya mengisi morning Maranata online learning saya. Yang pertama saya akan membuat presensi kehadiran, cara membuatnya dengan menggunakan activity atau resource, pilih attendance, kemudian kita bisa taruh deskripsi di sini. Misalnya deskripsinya meminta mahasiswa harus mengisi presensi kehadiran setiap hadir dalam pertemuan sesuai jadwal perkuliahan. Kalau ini penting saya akan blok dan memberi warna merah. Lalu memilih mode cetak tebal, bold. Saya ingin ini display description on course page. Berarti akan tampil di bagian halaman depan. Kemudian settingan lainnya, common module setting. Di sini kebetulan kelas saya hanya satu, jadi tidak ada grup. Lalu save. Setelah itu kita lihat pada bagian attendance sudah muncul. tulisan tadi saya buat cetak tebal dan berwarna merah. Langkah selanjutnya adalah mengklik attendance. Lalu memastikan status setnya itu hanya satu, hadir dengan poin satu. Sekarang kita lanjutkan ke add session. Perkuliahan saya ini mulai tanggal 14 Februari pada jam 15 sampai jam 17. Lalu saya ingin membuat uh, multiple session. Saya klik repeat the session above as follow diulang setiap hari Senin. Sebanyak satu kali seminggu. Sampai tanggal 1 Juli 2022, tanggal berakhirnya. Kemudian saya mengizinkan student untuk merekod kehadirannya. Lalu saya klik add. Nah di sini sessionnya sudah tercipta langsung. Untuk sekian banyak pertemuan. Jadi nanti student bisa... Presensi di jam yang sudah ditetapkan. Terima kasih.